Offering atau ada kesempatan untuk kamu ada istilahnya tawaran ya tawaran berupa satu, sesuatu hal ya sesuatu hal yang precious sesuatu hal yang wah banget aku nggak tahu uh, bisa jadi tawaran kerja bisa jadi tawaran mungkin uh, pendidikan gitu ya maksudnya kalau dari pendidikan ada uh, diterima ataupun ditawari untuk kuliah di uh, perguruan tinggi yang bergengsi mungkin gitu kan uh, terus kemudian juga yang aku lihat di sini uh, walaupun agak aneh ya di bulan-bulan sekarang mungkin uh, tapi bisa aja sih ya aku nggak tahu aku lupa uh, ini musim apa tapi mungkin bisa juga ya kalau kamu uh, memang lagi nyari gitu kan dari sisi pendidikan uh, dan hal-hal lain pokoknya ada tawaran-tawaran gitu dan untuk percintaan yang aku lihat, uh, bisa jadi ada tawaran untuk uh, bisa moving, uh, pindah, ber, uh, pindah bareng gitu ya, pindah bersama. Kalau kamu tipe orang yang casual atau tipe orang yang uh, easy going gitu ya, maksudnya, uh, bisa aja uh, nanti moving bareng dengan uh, pasangan kamu. Uh, yang sudah menikah pun demikian gitu ya, bisa jadi yang aku lihat kayak ada perpindahan, ada... Ada tawaran untuk bisa yang aku lihat di sini uh, berpindah gitu ya, dari tempat A ke tempat B. Terus kemudian yang aku lihat juga di sini ada tawaran cinta ya yang yang uh, yang terjadi gitu. Tapi uh, kalau untuk tawaran cinta kayaknya di decline gitu deh, kayak decline gitu ya, kayak uh, aduh kalau untuk tawaran cinta nanti aja deh gitu ya. Karena kamu lagi lagi ribet, ya. Aku lihat, ya, lagi ribet, lagi lagi ada suatu urusan, ya. Jadi, uh, <laughs> lagi kedistrak, nih, ya. Karena ada ada tawaran juga, nih, ya. Da dari aku juga tuh ada tawaran, ya. Jadi, bener-bener kerasa, bener-bener. Kayaknya memang bener ada tawaran untuk menikah juga yang aku lihat uh, tuh kan. Oke okay, ya, aduh tawaran-tawaran ini ya sangat amat uh, tempting gitu loh, sangat amat istilahnya kayak dirayu gitu kan ya. Kayaknya kamu juga ya, kayaknya kamu juga kayak dirayu gitu dirayu sama seseorang. Uh, tapi kamunya mager gitu ya aku lihat ya maksnya enggak enggak gerak atau enggak enggak terlalu menginginkan percintaan dengan sosok ini gitu ya sosok yang uh, istilahnya kayak nawarin cinta tersebut karena mungkin masih belum cinta ya kalau untuk sekarang yang aku lihat dan memang cinta nggak bisa dipaksa ya kan Justru kadang cinta tumbuh e, bisa karena terbiasa atau memang benar-benar tiba-tiba gitu kan. E, jadi yang aku lihat di sini kalau kamu nggak suka nggak eh, apa-apa gitu ya di, dikasih tahu aja kalau memang dia e, bukan tipe kamu. Terus kemudian juga maksudnya bukan bukan ngasih tahu sejujur-jujurnya ya, tapi e, gimana caranya menolak tapi dengan cara supaya nggak menyakiti hati yang kita tolak gitu kan, seperti itu yang aku lihat karena kayak dari kamunya masih diem dan kayak masih fokus gitu loh, masih fokus di area lain karena tadi pembacaan lebih ke arah bisnis, pendidikan gitu kan, uh, usaha, keuangan, lebih ke arah situ ya aku lihat karena untuk percintaan kan bonus aja ya uh, Kenapa ditolak gitu? Karena dia buru-buru yang aku lihat, dia buru-buru banget untuk uh, pengen bersama dengan kamu. Tapi kamunya gak, gak mau buru-buru gitu ya, atau masih ada waktu, uh, kamunya juga masih ada tanggungan ya, uh, dan mimpi-mimpi uh, yang belum terlaksana gitu kan? Jadi yang aku lihat kejar aja dulu sih, ya, uh, dikejar dulu dan... Tergantung intuisi kamu ya. Kalau misalkan kamunya cocok dengan si dia dan pengen, ya kenapa enggak gitu untuk dicoba ya? Tapi kalau misalkan kamunya ngerasa enggak ada kesempatan atau enggak ada yang namanya excitement atau enggak ada jiwa-jiwa uh, menginginkan gitu ya, cintanya dia ya udah kayak... Uh, Aku masih belum ada rasa gitu untuk percintaan ini. Ngaku aku aja sih yang aku lihat ya kayak gitu. Uh, biar uh, nggak dia biar dia nggak ngerasa digantung gitu ya aku lihat. Ya. Jadi santai ya, santai aja. Terus kemudian juga uh, lebih ke arah menikmati dan kalau ada tawaran dari Uh, usaha dari bisnis, dari hal-hal lain, kalau memang menguntungkan untuk kamu, lanjut gitu ya. Yang kuliah ya, terus kemudian, kalau dari percintaan yang menguntungkan juga lanjut. Kalau enggak, uh, menurut kamu enggak nyaman ya? Uh, silahkan untuk tidak meneruskan gitu, karena uh, kamu udah capek dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Uh, dan nggak mau capek ngurusin percintaan, ya it's oke okay gitu kan itu keputusan kamu gitu ya. Untuk zodiaknya yang aku lihat di sini dari Ace of Pentacles ada kaitannya dengan Capricorn, Taurus, kemudian juga Virgo. Kalau dari Swords di sini ada kaitannya dengan Gemini, Libra dan Aquarius. Ya itu Gemini, Libra, Aquarius nih yang yang bener benar ngebet banget nih kayaknya ya. Uh, tapi kamunya, nah kan, tapi kamunya enggak, enggak terlalu uh, excited gitu ya, dan males juga untuk nyoba, jadi it's okay ya, aku lihat ya, it's okay kalau misalkan enggak, enggak suka juga enggak apa-apa ya, karena itu hak tiap orang gitu. Untuk bisa e, bercinta atau untuk bisa mencintai seseorang gitu ya, untuk menerima juga itu hak kamu juga gitu kan, nggak harus terpaksa gitu ya. Cinta karena terpaksa menyakitkan ya kan kayak ya? daripada terpaksa mending dengan keinginan pribadi gitu. De, kalau sama-sama ingin bagus gitu, tapi kalau salah satu nggak, ya dengan sangat amat terpaksa ya nggak lanjut gitu ya. Oke, itu yang aku lihat dari kartu. Bye-bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.